Tidur, baru diperiksa-periksa dan dia rasa mungkin nah, Ternyata, dia cuma bilang saya puji, ingin tidur. Dan saya harus mengalami itu dengan saya nih berdoa semampunya saya untuk menyerahkan Bapaknya Fengy Saya Tuhan menerima di pangkuan Bapak di surga setelah kami tahu Bapak Fengy bisa dibawa di rumah sini karena setahu saya kalau orang yang terkena COVID harus dibawa di Bobonya semua ini karena kemurahan Tuhan masih bisa diberikan waktu untuk bisa memenalikan memimpin ibadah untuk orang-orang. Malangnya saya dan Tengsi masih bermain disuruh isolasi. Dan kami di isolasi di Isma Raya selama 12 tahun. Berkat pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kehidupan keluarga hingga hari-hari mereka ke depan akan jauh. saya yang dialami oleh keluarga Orang yang mereka kasihi Orang yang mereka sayangi Menjadi teladan di tengah-tengah keluarga Tuhan memanggil dengan cara yang sungguh luar biasa Di luar dari apa yang dipikirkan pada umumnya Tuhan tetap mengasihi keluarga Menyembuhkan, memulihkan ibu Bekasi. Anak-anak, bahkan kemarin waktu kita berkunjung, sempat hadir, terima ya, dan sekarang kayaknya, oh masih ada. Dan kemudian cucu juga ada, Tuhan panggil satu, Tuhan tambah yang lain. Nah ini hal yang luar biasa ya, jadi Tuhan dibalik duka cita, ada sukacita yang Tuhan perlihatkan. Makanya kita memang harus menilai bagaimana cara Tuhan Tidak harus kemudian menilai dengan cara-cara yang buruk saja Tuhan itu hal Tuhan itu luar biasa Dia mengambil tapi kemudian melengkapi tempat yang lain Yang kemudian menjadi penguatan hiburan bagi Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudara Kematian itu menjadi realita dalam kehidupan kita Tidak bisa kita hindari. Tapi apakah kemudian dengan kematian itu kita harus berlarut Berlarut dalam sukses kita yang mendalam Tuhan punya cara dalam hidup kita untuk memberikan kita Kuntunan, kemuatan, pengajar Dan dialami oleh keluarga di tempat ini telah 40 hari keluarga ditinggalkan orang yang mereka kasihi suami, ayah, kakek. Lalu kemudian Tuhan tetap menuntun mereka, menyertai mereka dan menyaksikan secara bersama kehadiran kita di tempat ini. Di balik semuanya itu, mereka menyadari bahwa tanpa Tuhan, mereka tak mampu berbuat apa-apa. Mereka -apa. bersyukur atas tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai pada saat ini. Bagaimana yang saya katakan tadi bahwa Kita berharap kita menyerahkan kepada Tuhan Keluarga di tempat ini terus merasakan Penyertaan Tuhan dalam hari-hari Untuk menata yang jauh lebih baik di hadapan Tuhan Itu dimulai dari Kita pun juga diajak Mari terus pengharapan Mengutamakan Tuhan dalam hidup Daud, membuktikan itu di hadapan Tuhan, keluarga pun di sini membuktikan itu dan kita pun diajak untuk melakukan hal yang sama terpuji nama Tuhan Amin firman Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera We're Di sorga, ini ungkapan syukur kami. Ini pengharapan kami bersama-sama dengan keluarga kami. Percaya, Engkau mendengarnya. Hamba serahkan semuanya ini di hadapan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku yakin saat kau berfirman.